Judulnya adalah ilmu buang sumpek. Sama ilmu utang lunas. Wah, ini aku yang seneng. Wajah-wajah punya hutang ini ada di depan saya. Termasuk saya sendiri itu ya. Wajah-wajah punya hutang. Dahulu, dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud, dengan berbagai matan yang ber, berbeda, Redaksi kalau bahasa indonesianya matan itu redak. Redaksi teksnya agak beda, tapi urgensinya sama maknanya sama. Bukhari maupun Abi Dawud diceritakan di situ suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Nah ini perlu diceritakan dulu. Dibilangan Rasulullah sama masuk masjid, masuk masjid, masuk masjid dari rumahnya. Rumah Rasul itu jadi satu sama masjid. Jadi keluar pintu langsung masuk masjid. Yang sekarang jadi Raudah Asyrafah. Raudah yang kita kalau punya kesempatan kan cuma pengen sana masuk taman sur, surga. Makanya jangan kan rajin-rajin ke Masjid Ar biar bisa ke Raudah yang di sana. Amin insya Allah, dan nanti bisa gerollah yang di sana, yaitu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala nah, suatu hari ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke ar masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat, gak ada yang lain, berarti masjidnya rame atau sepi? sepi bayangkan, masjid di zaman Nabi Muhammad SAW, sepi, nah, ini perlu saya jelaskan ke umat jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame, gitu ya rame, waktu sholat, betul rame, waktu zikir pagi, zikir sore, menjelang mah, mahrib rame, waktu sholat, lima waktu, rame selepas itu, sepi, kenapa? sahabat nabi bukan pengangguran sahabat nabi, orang yang aktif, bergerak sahabat nabi, ada orang yang bertanggung jawab pada keluar keluarga jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya kumpul sama anaknya, ada yang ke kebunnya ada yang ke pasar, ya ada yang berinteraksi silaturahim bergerak nggak nongkrong di dalam masjid makanya diceritakan nanti di dekat deket kiamat, itu ada orang-orang yang duduknya di masjid duduknya di masjid nongkrongnya di masjid tapi obrolan mereka adalah dunia. dunia Rasul mengatakan jangan kamu dekat-dekat dengan mereka. Bil makna semacam itu sepi masjid cuman ada satu sahabat dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad saw langsung disamperin, empati, itu namanya em empati, itu namanya peduli, dicari tahu kenapa kamu ada di sini, kenapa engkau berada di masjid, di waktu yang bukan sholat, itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW, artinya ini pasti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menyebabkan sahabat sampai nggak bisa di pasar, nggak bisa di rumah, nggak bisa di tempat saudaranya, Sampai nggak bisa di sana, sampai harus berada di dalam masjid bukan waktu sholat. fi waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid bukan di waktu sholat? Maka saat itu sahabat juga nggak apa namanya jaim jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustad, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh nggak ada apa-apa kok, gak ada apa-apa, baik-baik saja, nothing happen. Ya. Yeah. Nothing happen, it's okay. I'm fine. Masya Allah, ini namanya orang yang sombongnya luar biasa, padahal dia lagi suntuk, yang ngomong, ngomong gitu loh ya, sama ahlinya, sama ah, ahlinya ngomong." Zaman sekarang enggak sama ahlinya, enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpah, aku sumpah, aku sumpah, bahkan update status aku sumpah ya, story, ya, ini salah, itu sah, salah, ngomong sama ah, ahlinya, kalau nggak ada ahlinya, diam sah, saja, duduk, ingat sama Allah, di masjid, zikir, ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab, humumun lazimadni waduyun, tahu artinya, humumun lazimadni waduyun, coba B. Muhammad terjemahkan, Keserempakan yang selalu melazimiku, Lazim itu mengikuti terus atau apa? Mengikuti terus. Waduyunun? Utang-utang. Wah, Bipo Hamad mau ngomong utang-utang, tetap sungkan. <tuk> Gak tega. Gak tega Jadi, humum, waduyun, lazimat nih. Kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya. Berbagai macam rasa sumpek. Sampai hari ini saya cari bahasa Indonesia-nya, bahasa Indonesianya sumpek, belum ketemu. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesia-nya sumpek? Sumpak itu bahasa apa? Jawa Suntuk bahasa Bet Betawi Jakarta Sun, Suntuk Bahasa Indonesia nya Sumpak dan Suntuk apa? Perasaan hati yang enggak enak <gara> Karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi Galau Gus Karim ini Galau bisa tapi galau lebih, lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan Masih global Saya kok paling cocok Gus ini kok ngantuk, ya? Sumpah, kalau resah gelisah, apalagi gundah, ya? Gundah, tapi nggak bisa mewakili kata sumpah-sumpah itu ya. Kalau ada resah, ada gundah, ada gelisah, ada humum, bukan satu. Hum, humum, ham itu cuma satu. Kalau humum, berarti banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya, pol-polan ruwet mumet. Pol-polan artinya apa sahabat ini bloko, transparan kepada Nabi Muhammad SAW gak jaim, gak jaga image masa aku sahabat punya sumbek Yo. masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumbek? Ya masa nggak masa ada begitu, karena sumbek itu wajar manusia kena sumbek itu ha? wajar, yang gak wajar kalau sumbeknya dibelihara, sumbeknya diser-ser, sumbeknya dikeloni tidur sama, aku sumbek itu yang gak wajar Sumpak itu harus segera disuruh, bar, Pergi, humumun, hutang lazimatni hutang-hutang yang mengejarku, suntuk-suntuk, sumpak-sumpak yang mengikutiku, dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah Kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini? Ya, makanya jangan kebanyakan hutang. kira kurang ajar, uang Sudah tahu temannya banyak hutang, kok? Bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya, temennya dikasih omongnya enggak enak. Makanya jadi orang jangan kebanyakan hutang. Kau udah begini gimana kamu? Ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi membuat orang itu semakin terbebani mah. Masalah. Nabi Sazam enggak mengatakan, sana kuar kerja, cari duit. Kenapa? Karena paham sahabatnya semua orang yang suka ker, kerja. Lah kamu tahu keluargamu sahabatmu biasa kerja macam-macam kemudian sumpek karena hutang dan lain sebagainya, kok bokein nasihat tok gitu ya. Nasihat tok. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu, orangnya semangat ker kerja. Semua bergerak. Makanya Nabi SAW nggak nasihatin, silakan kamu kerja, silakan kamu cari duit, silakan kamu, silakan kamu, silakan kamu. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW? Langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalahmu. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpah-sumpahmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya, jih dungu, jih dungu Gus, wirit, jih, wirit. tapi lunas pun kapan? Ada yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya doa gus, tapi lunasnya kah? Kapan? Ini sekedar sekedar doa nggak cukup. Masya Allah. Sekedar doa nggak cukup, jadi meremehkan yang namanya doa. Na'udzubillah min thalik. Sahabat gak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Maukah kamu saya ajarkan satu kalimat, Kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, menarik. Rasul nggak mengatakan kalau kamu baca seribu di pagi hari, seribu di sore hari. Wah, ini seksa saudara-saudara. Wes mumet ngeluh, mau copeng sewu. Masalah atau nggak masalah? Masalah karena mungkin apa? Ya, mampu saya menyelesaikan seribu kali? Waktunya bagaimana? Bla bla. Sulit. Adin yusrun. Rasul mengajarkan agama ini mudah, jangan dipersulit. Apalagi orang yang lagi kesu kesulitan orang lagi kesusahan maka dikasih suatu ajaran yang ringan satu di pagi hari satu di sore hari Allah menyingkirkan sumpakmu Allah melunaskan hutangmu enggak ada kata-kata kamu nanti akan mampu menghilangkan sumpakmu kamu nanti akan mampu melunaskan hutangmu enggak ada kenapa karena enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala diajari untuk semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala ini penting ini akidah ahlus sunnah wal Jamaah, Allah. Jangan ada yang yang lain. Sahabat ya jawab bukan dengan kata na'am. Na'am tuh ya Tapi jawabannya bala. Oh tentu, tentu mau ya Rasulullah. Bukan ya oh mau banget, mau banget. Bacalah kalau pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal 'ajzi wal kasali wa Coba wa kamin wa rijal selesai pendek ya Allah aku berlindung denganmu wah coba bayangkan nih kita dikejar-kejar utang terus kita minta tolong sama satu penguasa raja dia saya untuk ngadepi utang ini dilindungi sama raja urusanmu sama raja beres enggak kira-kira beres nah ini kita ngomong Allahumma ini audhubika ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih sumpek sama sedih aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu minta tolong sama kamu ya Allah singkirkan semua ini dari rasa lemah dan rasa malas dari rasa takut dan rasa ki, kikir Min dari rasa dari dililit hutang, dan ditindas oleh manu, manusia. Apa hasilnya? sahabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari, hanya beberapa hari, enggak sebulan, enggak dua bulan, enggak tiga bulan, enggak setahun. Hanya beberapa hari, maka Allah pun melunaskan hutangku, eh, maka Allah pun menyingkirkan suntukku, dan Allah pun melunaskan hutangku. Mau doanya? Ada di Wirdul Latif, itu sudah ada, tinggal baca, berdua pagi sore ada, tapi ada yang ngomong berdua langsung aja tutup poin. Bagian itu saja, oke, jangan khawatir, insya Allah akan saya share, insya Allah akan saya share. Makanya segera subscribe channel YouTube Habib Novel Alai terus Nah, nanti disitu akan ada share di sana, ya, segera juga follow akun TikTok Habib Novel Official, ya Habib Novel Official, itu yang asli, karena yang... Yang niru-niru pak -niru, ba? banyak, yang asli Habib Novel official, follow di sana. Kemudian IG ya IG saya yang A asli belum banyak pengikutnya, baru sekitar 120 ribu. Kalau YouTube ya 1 M kurang dikit, satu ya, juta kurang di dikit. Ya. Siap semuanya ngapalin doanya, ngamalkan ya, ngajarkan. Jadi kalau temanmu banyak utang sumpah, jangan bawa nasihati. dah baca ini pagi sore, udah gitu aja. Wes ojo sombak. Baca ini pagi sore. Yuk kita lanjutkan ke kehidupan. Asik loh gak asik? asik.